Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun anda berada Selamat datang Dan bergabung kembali di channel youtube Divo TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Miller Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari yang tentunya Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, mau selalu mendoakan Mudah-mudahan selalu sehat untuk kalian semuanya Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan apapun segala urusan Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, langsung mendapatkan cedukan momen saat Leslar di Madinah, Masya Allah. Keluarga kecil yang sangat bahagia melihat momen ini, kita merasa bahagia sekali, pastinya happy terus ya untuk Leslar Family. Semoga selalu rukun rumah tangganya sakinah mawaddah Warahmah, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Kita simak juga persamaan kalimat caption yang ditulis oleh Bu Fir Stay dan happy terus ya kalian Leslar Family Masya Allah senangnya Lihat mereka bertiga happy bersama Masya Allah Pokoknya memang kita selalu happy Melihat Leslar Family selalu bersama Menghabiskan waktu bersama Ini yang selalu kita inginkan Mudah-mudahan selalu seperti ini untuk Leslar Family kita simak juga kalau komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Hagan Yati mengatakan, 'Amin, Allahumma amin, masya Allah, Amrulqallah. Bahagianya lihat kebersamaan kalian, kesayangan. Happy terus, kalian bertiga selalu Allah jaga dimanapun kalian. Bismillah, leslar, jodoh, sehidup, sesurga. Amin, ya Rabbal 'Alamin, masya Allah.' Doa-doa baik selalu diberikan Mudah-mudahan doa baik yang dikabulkan oleh Allah Kemudian juga bersama aja selanjutnya Dari akun ANI 11501 mengatakan Masya Allah si El gitu aja kelihatan manis banget senyumnya Padahal terhalang dotan katanya itu <laughs> Ini cute banget persahabat Luar biasa Happy banget melihat kebersamaan Lesti, Rizky Bilar, dan Abang El Kemudian pertama yang kita tembak juga masih diunggah akun Instagram yang sama. Bufir mengunggah kembali video yang di posting oleh Bunda Lesti. Masya Allah. Gimana gak cepat habis untuk yang MRB Clothing line Banya nya aja di cantik Lesti Kejora. Istrinya aktor Tampan Rizky Bilar. Masya Allah. Berkah ya untuk Leslar Bismillah. Mudah-mudahan usahanya selalu lancar. Bisnisnya selalu diberikan kesuksesan. Amin, hanya doa-doa baik yang kita berikan, yang kita menjadikan untuk idola kesayangan kita. Masya Allah, untuk berikutnya juga bersahabat. Kita simak, Bunda Lesti Gejora ini baru saja memposting foto bersahabat yang memakai dress, produk, MRP clothing, like. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh Bunda Lesti. In allah, hama, mudah-mudahan. Kita termasuk orang-orang yang selalu dijaga Allah Serta selalu sabar Dalam menghadapi segala ujian apapun Amin Masya Allah Bay Papa Fatih Wow. Papa Fatih itu persahabatnya Sebuah tanya Ternyata yang foto ini Itu yang motoinnya Papa Bilar Disebutnya Papa Fatih ya sekarang oleh Bunda Lesti luar biasa Kita lihat juga persahabatnya Tentunya di kolom komentar pun Begitu banyak respon yang diberikan Dan dari Ricardo, Ricardo Disitu mengatakan makin gelis dede Luar biasa Ada juga komentar lain Dari akun Ferry Uno Amin ya Ruhuala Alamin Dan kita semoga Allah juga selalu ridho Dengan setiap langkah kita Amin Insya Allah banget ya begitu orang -orang baik Orang-orang baik Orang-orang yang tulus mencintai Leslar family Makin bangga dengan Leslar Dan pastinya kita juga masih menunggu cidokan lain hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu berikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar bagi pertanggapan kalian silahkan berkomentar bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.